Jis seperti keinginannya Rasulullah SAW terus niki terakhir anak Rasulullah SAW karena layana mu kata ya kro alif lah mim tanzil mulku wakola les antawof Yufaddilani kullasuratin fil Qur'an bi hasanatan. Jadi diantara kelebihannya surat Tabarak adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarak itu bi di bawah surat-surat yang lain. Sudah ini surat Tabarak agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarak kalahe mbek jadi ini nikmat terbesar kita karena enggak perlu tabarok porsi ini diturunkan jadi apa? kulhu makanya banyak traweh main apa? kulhu itu bukan cari cepat itu dalile musalsal salila rasulillah alaihi wasallam. jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu di indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua ya itu nggak sahabat ini rokaat pertama ya kulhu kedua ya kulhu masih mendingan di indonesia dipakai selingan rokaat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 kasih tahu orang itu ini uhibbu saya suka dia karena dia suka kulhu nah, terus itu aja hafalkan itu jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan gitu. jadi tidak usah tabarak cukup apa? kulhu, dan itu lebih mutawatir makanya kalau legenda dunia Kiai itu kan ini ada cucunya dengan ada cucunya si Ali Tuh, siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang Sidin Ali karena baca kulhu sampai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 Masak gara-gara palkulhu, main kulhu, dicintainya Ya karena bener benar-benar yang baik Makanya saya punya temen, itu kurang ajarnya mas Allah Kalau tes, ditanya, rukun Islam berapa? Nawakidul Wudhu berapa? Mufti Tadu berapa? Semuanya dijawab lay lay ilwah Terakhir ditulis, kafir Pak, sama anaknya nyalahnya ini <laughs> Nyalahnya lay lay kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir diik, wala ilahilwa kok diik akhirnya bukannya dicel loh cengwasa tempi ya mau sampai wani ngeik pak, kafir pak akhirnya sudah ribet-ribet pertanyaan apa satu maa buktilatu sholat wala ilahilwa nah, gitu ya. tapi jangan tiru ya. nah gurunya sampai nah, ngeik kawani, kafir loh. siapa yang berani ngeik wala ilahilwa siapa Yo ya, namanya SM Gowaing, angin beli itu disurati wong tuaane. Kalau nu mau sarang sarangmu era hijak, era kuno, jadi ijek luguh, surati wong tuaane. Kue gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Tapi Gus <tik> disurati gak ngefek mau um, bapaknya buta huruf. <tik> nah, di Islam saulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah ta zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi menghentikan aksaru ahlil jannah al-bulu aki-aki penduduk surga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? ibu, dimangkli juga ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok itu Yahweh, Nabi kan cerita kiamat itu gini gini gini yang kemarin gak jadi itu kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau wadah kiamat saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat yang putih, entah ini ini barang aku anak aneh, aneh, layaklah ngungkar wan layak ala muhaillahu, bakas misalnya tenang aja, ya tenang saya ngerti saya, anak aku enggak Wah sesuatu so -so, so, tajak ngerti di kiamat, rasidu kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir, padahal mereka orang-orang pinter si mikir orang desa ya rasulullah matasaan, kau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya, lalu itu kapan wah paket sohabat, oh, pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggal. Apa jamuk wong besok? Orang jamuk mangkal Nabi meneruskan, meneruskan tentang awalil kiamah masih nerangkan awalil kiamat. Tiba ini lagi. Ya Rasulullah mata sah. Sa Lalu kiamat itu kapan? Nikulai ijazai, Jadi bodoh tapi untuk ridhaNya Allah pun. Pulalah kadang dari mungkin terus ribet Kongkongan nengi, akhir kongkongan Pak Najib barangin akhir gara-gara pinter. Padahal kok ya membudilah lembu swargo, ribet kan? Jadi wangi dari Wong Alim. Sebelumnya kau membudilah ya melak lembu Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta Wong Alim masuk swargo. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya mukhibin pun cukup pun. Men. Jadi sebenarnya swargo ya ketemu nggak jelas-jelas nih, wah repotnya. Akhirnya.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 fawawahi ma'atatullaha kabirah salatin walasiamin walakata wakata walakin ni ukhid buka itu menang, itu pede apa nabi tanya persiapan saya oh kalau sholat saya biasa biasa kok bangga besong besong, biasa kok fawawahi ma'atatullaha kabirah salatin saya sholatnya biasa, kuasa biasa maksudnya saya wajib-wajib tak lah, ndak aneh-aneh tapi walakin ni buka tapi saya ini mencintai kau apa jawabannya nabi? al aman ahab badan itu melegenda seluruh dunia baru kayak jadi semua orang yang hafal hadis almaru ma'aman akhaba atau anta ma'aman abdet itu barokatuh hadal betui karena berkahnya orang betui dan hadis itu mutawatir karena dinyatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak barokatnya orang betui gak sopan santun, mujizatnya Nabi seringnya gara-gara orang betui Nabi khutbah, Wis khutbah cerita akhirat cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutlah mohon bekas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? kekeringan mohon jenengan rasa bakas ini kumpun jalan hutan mohon jala nabi-nabi Nabi langsung wawah wah langsung hutan, tuh puras nak jari ulama lah Bu Nabi baru ada gelas putih hutan seminggu, nanti akhirnya sapi ini aku gak mati kehausan tapi kelentir <tuh>, nabi ya Rasulullah wong binram, mati, mati, mati santai Akhirnya, nanti meneng Allahumma, alina, Allahumma ala ala roksa, terus betapa barokahnya wong desa, desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk jadi min mukjizati Rasulillah SAW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 cukup itu hebatnya nabi beliau punya spesial alamnya harus nurut sama beliau makanya disebut buat debu al huzala syadani laqabirisala semuanya itu harus tunduk nah, akhirnya syafaat sifatnya nabi itu gara-gara undiso disana saya itu pengagum bang budo ya termasuk hadisul arabi ada orang desa tanya ya rasulullah nanti kalau sama mati itu yang isap siapa ya allah jadi ya. Wah, baguslah. Rasulullah terus Barang mulah Habib Buya Agung. Nabi, iya karpe dipanggil lagi. Ya Rabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang isap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji, faqahu hadzal arabi, bagus pinter becong. Terus pernah lagi ada orang berduit tanya, hal yat ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum? Pernah tertawa? Naam.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 Allah mengutus nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromel, diutus ke fukorok, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin finnas, ila jami' asna Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.